Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman semua Kembali lagi ke Youtube channel aku Allah Elin Herlina Alhamdulillah aku bisa share lagi aktivitas aku di bulan Ramadan Ini aku videonya lagi beberes rumah gitu ya teman-teman Beberes area meja makan aku dan tempat piring-piring aku dan ini aku beberes sehabis pulang terawehan gitu ya teman-teman Rencananya mau ngerombak tangga rumah aku gitu ya teman-teman Pak suami pengen ngerombak katanya Karena tangga rumah aku tuh jelek banget ya teman-teman Ukuran itu beda-beda gitu Gak sama rata kayaknya eh, si tukang itu enggak ahli banget gitu dalam membuat tangganya. Jadi Hal hasil ukurannya tuh beda-beda gitu. Jadi nanti siang Pak Su mau ngerombak tuh gitu ya teman-teman di papas-papasin, disediain samain gitu ukuran-ukurannya. Dan ini aku bareng Pak Su ya beberesnya. Di sini sangat merantakan sekali ya. Uh, waktu belum dipindahin juga di bawah kolong meja ini tuh berantakan banyak sekali kardus-kardus disimpan di kolong ini jadi ya seperti itu ya teman-teman aku jarang rekam di area situ karena emang berantakan banget aku belum punya lemari untuk menyimpan-nyimpan uh, ini ya peralatan-peralatan dapur gitu dan di bawah tangga tuh ada rak piring gitu ya temen-temen dan rencananya sih kalau udah punya uang gitu udah rezekinya pengen banget bikin lemari di bawah tangga ini untuk menyimpan barang-barang yang perkakas uh, atau piring-piring aku maklum ya temen-temen aku bangun rumah tuh nyicil gitu nggak langsung bikin gitu ya teman-teman segini juga alhamdulillah ya aku udah bisa bikin rumah gitu bareng paksu mudang ngirit-ngirit eh, gitu ya teman-teman oh ya teman-teman aku belum sapa-sapa nih teman-teman semua semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat, walviat dimurahkan Rezekinya dilancarkan segala urusannya, amin. Amin ya Rabbal 'Alamin. Aku ucapkan juga terima kasih banyak yang udah mau mengklik video aku dan udah like, dan udah mensubscribe. Terima kasih banyak ya, teman-teman. Dan dukung dong channel aku agar cepat berkembang dengan cara like video aku, komen, dan share ke komunitas atau media sosial teman-teman ya terima kasih banyak ya teman-teman tambah dukungan teman-teman hmm, channel aku mungkin gak berkembang gitu dan lanjut ke video ini aku lagi beberes nih di area meja ini sini nanti sih rencananya mau dipindahin gitu ya karena Takutnya kena debu-debu gitu Pasti kalau ngerombak tuh pasti banyak Debu gitu ya teman-teman Dan ini paksu lagi ngepel-ngepel gitu ya Tadi itu di sini susah banget di pelnya Jadi harus pakai tenaga yang besar gitu Jadi bakso aja katanya yang ngepel Oh ya teman-teman nah, Gimana nih puasanya pada lancarkan semoga lancar ya teman-teman ibadah puasanya sampai hari lebaran nanti hmm, beberapa hari lagi ya sekayanya udah mau lebaran gitu gak kerasa ya udah di pertengahan gitu puasanya semoga kita ibadah kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala ya teman-teman amalan-amalan di bulan Ramadan amin dan ini uh, aku ngepel nyapu-nyapu uh, ya udah beberapa, beberapa kali nyapu masih ada aja debu-debunya dan ini alhamdulillah untuk ngepelnya udah bersih ya teman-teman udah hilang dari noda-noda dan uh, debu-debunya dan setelah ini aku mau makan gitu ya teman-teman karena pas maghrib, eh, kami belum makan, hanya makan gorengan dan es campur. Dan aku emang seperti itu ya, untuk makan nasi suka nanti gitu pas udah terawehan Dan ini menunya ada karedok, lincah, tahu ikan asin, sama hmm, apa ya pepes tahu juga. Menunya sederhana aja ya, teman-teman, gak banyak-banyak. Oh teman-teman ya sampai di sini dulu untuk video kali ini ya Hanya segini aja video dari aku Mohon maaf bila ada kesalahan yang lupa like, komen, dan subscribe Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye bye